Waktu itu mengembangkan model atau metode. Jadi kalau kita ada kita ada masalah kita harus harus kasih solusi. Nah solusinya itu kalau bagi saya di tempat saya riset saya adalah perbaikan metodologi, model atau model baru, metode baru gitu. Jadi atau atau metode, metode baru kita gitu, atau memperbaiki. gitu ya. Um, itu kita akan memerlukan kajian pustaka untuk mendukung solusi kita dan contohnya adalah ini. Contohnya ada ini. Jadi uh, di harga forecasting itu kita harus mengestimasi kovarian matrix. Ya, di portfolio selection di finance itu juga harus mengestimasi kovarian kovarians matrix. Jadi ketika misalnya kita kita stuck nih di di, di literatur harga forecasting itu kita stuck nih kok nggak ada solusinya sih gitu. Kok kok masih gini gini aja gitu ya. Nah kita coba untuk melihat. Uh, dari sisi dari, dari penerapan dari uh, teori lain gitu, dari pen, di bidang lain gitu yang dia menggunakan portfolio selection, tadi juga menggunakan bisa enggak ya uh, te, uh, uh, uh, uh, uh, paper yang um, proposal yang ada di portfolio selection itu kita terapkan di power forecasting? Jadi kita harus membuka wawasan lagi lebih luas, tidak hanya di literatur di like forecasting, kita juga harus melihat nih literatur di portfolio finance atau kita lihat literatur di energy forecasting atau di engineering misalnya, jadi lebih luas gitu, lebih kreatif gitu ya. dan di, di social science di bagian ini itu adalah untuk membuat model regresi, untuk melakukan pengujian hipotesis. Ini contoh yang saya lakukan. Redik di literatur ada lima yang yang tidak dikotak ini gitu ya, yang dikotak ini saya propose. Jadi saya memaksa kovariansnya ini menjadi nol supaya besarnya stabil. Itu yang saya propose. Jadi ini solusi dari yang saya uh, solusinya ini so ini practical solution. Basic. Ya, ini saya berabadkannya tadi malam sebelum saya tidur. Eh, kalau misalnya kita punya teori tapi nggak nggak jalan, ya kita harus berarti kalau, kalau tidak eksperimen nggak jalan, berarti ya ya udah kita harus harus harus baik lagi ke teorinya gitu, harus bikin lagi, harus harus mengulik lagi nih teorinya gitu. Jadi itu yang itu akan memulai saya untuk membahas tentang simulasi dan empiris. Jadi kalau kita sudah melakukan proposal nih ya, kita sudah punya masalah, kita sudah proposal solusi, kita harus mengetesnya. Ngetesnya dengan uh, simulasi maupun kalau bagi saya simulasi atau uh, empirical gitu ya. Um, tapi ada juga cara lain dengan logika matematika. Saya tidak melakukan itu, jadi saya tidak akan membahasnya. Yang saya lakukan hanya dengan simulasi komputer dengan saya lakukan dengan R atau menggunakan data empiris. Jadi saya menggunakan data jumlah admisi, jadi jumlah orang yang datang ke UGD uh, harian di salah satu rumah sakit di UK gitu. Jadi saya mencoba untuk prediksi berapa sih jumlah orang yang akan datang ke UGD nantinya akan bermanfaat di hospital gitu untuk lebih ke uh, resource manajemennya, um, scheduling the doctors, scheduling nurse, uh, ke obat gitu dan sebagainya gitu ya. Ini contoh dari apa yang saya lakukan untuk DR. tidak akan detail, cuma screenshot aja. Kenapa kita kenapa saya waktu itu belum menggunakan simulasi data empiris? Jadi logikanya kenapa saya melakukan itu? Karena kalau kalau di itu anggap saja kita di lab, jadi kita bisa mengontrol apa yang tidak menjadi interest kita. Contoh, di, di, di laboratorium kan eh, jelas ya eh, kayak eh, suhunya kan terkontrol, eh, tekanan udara udaranya kontrol, cahayanya kontrol, gitu ya. Jadi kita bisa fokus pada variabel untuk menguji apakah variabel yang ini tuh variabel yang kita teliti ini ini meng variabel yang kita yang eh, kita target variabelnya atau enggak, gitu ya. Nah itu sama sama yang saya lakukan. Jadi saya membuat data sendiri. Saya mengontrol data yang saya yang buat, lalu saya ada treatment, saya mencoba untuk membuat beberapa skenario. Apakah memang, apakah memang yang proposal saya ini cukup es gitu ya, untuk dilihat dari beberapa skenario kayak gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Akhirnya saya bisa membandingkan efek dari metode baru dengan metode dengan model dasar. Jadi pasti saya memiliki benchmark model. Saya membandingkan dari model yang saya propose tadi terhadap benchmark model gitu. Jadi um, Uh, itu yang saya lakukan untuk simulasi, jadi lebih terkontrol gitu ya. Nah, orang bisa beragumen kalau misalnya loh hasilnya itu kan bagus, tapi kan itu sesuai dengan apa yang kamu buat nih. Environmentnya kan yang disesuaikan dengan apa? Sesuaikan bagaimana caranya supaya supaya metode itu bisa bekerja dengan baik. Kan orang bisa beragumen kayak gitu. Itu kan nggak bisa di nggak bisa diterapkan di semua uh, masalah. Nah, lalu kita Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan kita melakukannya dengan data empiris? Data empiris itu kan data yang kita nggak tahu fungsi matematikanya kayak apa di di belakangnya. Kita hanya bisa approximate, ya. Nah, kita nggak bisa mengontrol nih beberapa variabel yang beberapa komponen yang ada di uh, data itu, sehingga kalau misalnya mendekati pernyataan. Jadi kita kita mempropos sesuatu dan mengaplikasikannya uh, data yang real. Itu sebenarnya kita melaku, uh, menguji apakah memang uh, Uh, uh, metode kita ini robust nggak nih diterapkan di data yang kita unknown yang kita nggak ngerti gitu. uh, underlying prosesnya itu seperti apa nah metode yang ini tuh sebenarnya tidak tidak tidak cocok untuk penelitian lain dia ya, untuk pertanyaan-pertanyaan lain seperti di psikologi atau marketing gitu karena uh, kalau misalnya di eksperimen mereka kan atau bukan nggak cocok mungkin lebih harus lebih hati-hati gitu karena kalau di psikologi sama marketing kan hubungannya sama manusia, kita nggak bisa Um, mengkontrol, gitu ya, harus uh, ini kamu nggak bisa ini, ini, ini, itu, gitu nggak bisa kan? Jadi harus uh, disesuaikan lagi dengan pertanyaan, pengertian, gitu. diskusi singkat aja. Uh, ini tentang uh, lagi-lagi kita harus mengaitkan, gitu ya, antara kajian pustaka, konsep dan hasil jika tidak mendukung, kita harus mencari literatur untuk membantu argumentasi kita. Jadi lebih ke bagaimana kita mengargument, gitu, antara antara hasil dan juga temuan, eh, hasil dan juga uh, teori lalu jika juga harus melakukan komparan kontras lagi karena apa karena kita harus mengkomparan kontras hasil dan teori gitu ya um, itu lalu jangan lupa untuk meneruskan research scope dan binary, potensi perbaikan di masa depan karena kita bukan Batman kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah jadi kita hanya bisa menjelaskan sesuatu masalah yang kecil di dunia ini dan kita berusaha untuk me Uh, apa ya, bisa do the best gitu untuk menyelesaikan masalah kecil ini nantinya, kalau misalnya kita udah jadi uh, 20 tahun. Semoga kita bisa mengumpulkan semua ide-ide yang kita lakukan selama ini dan menyelesaikan masalah yang lebih besar. Gitu. Gitu. Nah, ini contoh dari uh, jadi ini contoh dari hasil diskusi antara hasil dan teori gitu ya jadi saya mengaitkan antara konsep dan teori saya saya sukanya pakai mind map gitu jadi saya menggunakan mind map supaya apa lebih, lebih gampang aja eh, lihatnya eh, flownya terus hubungannya gimana gitu kalau teman-teman bisa melakukan dengan tulisan monggo itu terserah cuma kalau saya menggunakan um, mind map terakhir tentang publikasi jadi kalau untuk publikasi itu tergantung dari target jurnalnya, jadi waktu saya sudah selesai nulis paper, saya diskusi sama supervisor saya, mau masuk kemana nih gitu, terus akhirnya kami punya academic journal guide itu ada yang uh, cat pilih yang sesuai dengan jadi papernya itu sesuai dengan uh, jurnal yang sesuai dengan paper kita gitu ya jadi saya itu pernah ditolak oleh human journal of operational research itu di rangka empat paling tinggi karena apa karena saya menggunakan data empiris yaitu data pengangguran yaitu ilmu, ilmu ekonomi dan mereka tuh interesnya di bisnis gitu atau organisasi gitu jadi nggak nyambungkan um, itu itu pelajaran besar bagi saya sih jadi akhirnya saya harus mengganti datanya analisis sebentar dikit-dikit gitu terus uh, karena hasilnya juga sama sih sebenarnya jadi konsisten gitu ya jadi jadi nggak pengen diganti cuman ya tadi harus analisis sedikit lagi gitu kalau bisa cari jurnal yang tidak memungut submission fee karena uh, lebih ke concrete itu yang pertama yang kedua adalah kalau bisa uh, saya memberikan informasi di beberapa teman saya kalau yang bayar itu hati-hati karena mereka ada yang predatory gitu jadi um, kalau bisa dicari yang free saya tahu di Indonesia mungkin beberapa bayar ya uh, cuman saya kurang tahu kok landscape-nya di Indonesia, cuman kalau untuk yang um, uh, international international journal yang yang top rank gitu biasanya mereka free. Gitu. Kalau misalnya bisa free, kenapa enggak? gitu ya. Ikut tidak lain dari uh, jurnal itu, jangan lupa cover letter untuk editor dan cari rekan sejawat untuk membaca paper kita di luar tim sehingga uh, lebih kredikan saya ketika saya masuk supervisor saya diskusi terus nih pada jadi papernya kita kirim ke orang lain itu temannya supervisor misalnya itu terus nanti dia baca uh, ini ada masalah enggak nih gitu bisa uh, diterima enggak ini sebelum nanti kita submit ke uh, jurnal saat publikasi, kita siap mental untuk membaca komentar head reviewer karena sebenarnya itu lawannya diriku sendiri. Kita merasa bahwa kita paling tahu terhadap paper itu dan merasa orang lain tidak tahu terhadap tidak, tidak paham terhadap papernya gitu kayak kalau orang kritik itu berarti oh kamu nggak paham tuh, kamu nggak baca tuh paper. Dan kita ya wajar sih punya punya rasa itu. Cuman kalau bisa ditahan dikit lah gitu. Um, saya juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Uh, jadi kalau ada yang nggak jelas itu dan kayak gini kadang kita melihat sesuatu itu jelas di mata kita tapi orang lain nggak jelas berarti apa berarti ada yang kurang nih di clarity in writing jadi jadi kalau misalnya ada, ada situasi kayak gitu kita harus harus mencoba membuat uh, tulisan kita lebih lebih clear gitu ya kalau pengalaman saya ada dua reviewer kasih berapa minggu atau bulan untuk merespon komentar reviewer dan pengalaman saya saya overkill ter, uh, merespon komentar reviewer jadi kalau misalnya reviewernya yang mbak di masalah a gitu ya saya coba saya coba untuk counter counter argumen dari BCTAS, gitu. jadi gimana caranya supaya mereka dia nggak punya posisi untuk bisa counter argumen saya gitu. Jadi um, saya coba untuk overkill kemarin jujur aja, dan alhamdulillah langsung ke langsung si masuk langsung di accepted sekali review review langsung masuk uh, eh, sorry sekali edit habis itu langsung um, accepted. Juga harus sabar, ada yang prosesnya butuh berbulan-bulan bertahun-tahun salah satu profesor saya itu butuh tujuh tahun bisa untuk publish satu paper aja gitu jadi um, harus sabar gitu ya setelah terima. kita menerima paper kita dan kita harus mengedit sekali lagi mengikuti online jurnal kita tata letak ini lebih ke proofing gitu ya cuman kalau Anda ingin membuat paper Anda menawan tolong ini dilakukan secara serius karena saya tidak serius waktu saya melakukan ini dan akhirnya saya nyesel karena uh, beberapa typesettingnya itu jelek menurut saya dan itu enggak ya rapi. Dan saya benci <laughs> lihatnya. Um, hal-hal kecil kayak gitu mungkin harus diperhatikan ya supaya lebih um, serius gitu kalau kalau kalau, kalau mau um, publish gitu ya dan ikuti institut jurnal. Terakhir kesimpulan. Jadi sebelum mendaftar PhD tolong tanyakan diri sendiri mengapa harus ambil PhD dan mau ambil PhD di mana banyak kesempatan untuk calon prestasi di universitas di UK uh, mungkin riset ada kegiatan itu interaktif model utamanya adalah perseverance dan grit jadi pantang menyerah jadi gitu ya jadi itu uh, konsisten pantang menyerah itu menurut saya salah satu kunci sukses untuk bisa uh, selesai PhD. lalu yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada pertanyaan penelitian tanyain lagi diri sendiri so what gitu jadi lebih ke itu lebih ke self-critics aja sih bahwa memang pertanyaan penelitian kita buat tuh udah beneran -bener, udah udah layak belum sih gitu jadi show what pertanyaan itu lebih uh, cukup membantu aja gitu untuk lebih apa ya uh, kuat nantinya di uh, pertanyaan penelitian lakukan compare kontras contrast ini diaplikasikan di, di, di throughout the research gitu ya harusnya um, ini pertanyaan laki lagi analisis harus sesuai dengan pertanyaan penelitian dan memberikan argumentasi. Itu yang disebut dengan coherence antara, antara secara filosofikal itu benar gitu. Coherence antara pertanyaan penelitian, teori, analisis, metode yang digunakan dan sebagainya. Jadi itu itu yang menjadi salah satu kunci juga kalau misalnya mau apa namanya? untuk publikasi di internet, di jurnal. Stay humble karena kunci itulah kunci itu, menurut saya itu kunci dari publikasi ya di lawan ego sendiri jangan sampai kita menang egonya sendiri gitu ya kita juga lihat lihat sama gimana kalau mau cari pertanyaannya mumpuni bagi saya sekarang adalah challenge the basic assumption atau status quo yang orang lain tidak melihat bahwa itu masalah tapi Anda melihat seperti itu sebagai masalah gitu Dan itu harus diteri-lanjut itu menurut saya menjadi kunci untuk bisa membuat pertanyaan penelitian yang tepat gitu ya itu uh, terima kasih dari saya uh, Gitu mas Ripto saya soft share siap mas okay. baik kembali lagi dari salah sawah ya bapak ibu background saya sawah -sawah. baik terima kasih mas Kandrika sangat menarik sekali luar biasa